Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kenalkan saya Batyar, dan kamu sedang menyaksikan channel simantan Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nasionalisme dan patriotisme, ya, ya seputar pendidikan keluarga negaraan, ya. Siapkan kopi anda jika perlu, dan tonton video ini sampai habis, karena di akhir video, saya akan mengajak anda bertemu dengan seorang sosok yang fenomenal menurut saya. Apa itu nasionalisme? Secara luas, nasionalisme adalah sebuah ideologi yang memprioritaskan kepentingan sekelompok orang yang memiliki kesamaan hal, seperti halnya bangsa dan negara yang sama, jika dipraktekkan secara sempit, nasionalisme memiliki bentuk yang berbeda, yaitu chauvinisme, di mana bangsa tersebut mementingkan kepentingan bangsanya sendiri, namun tidak mementingkan atau menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya Patriotisme sendiri merupakan praktek dari nasionalisme, di mana patriotisme bersumber dari rasa cinta yang besar terhadap bangsa dan negaranya sehingga sekelompok orang tersebut rela berkorban dan mengabdikan diri terhadap bangsa dan negaranya dengan berbagai cara dan bentuk Nasionalisme umumnya tumbuh dan berkembang di berbagai lini masyarakat dimulai dari kesamaan tempat tinggal, suku, bangsa, kondisi politik atau kesamaan paham politik itu dapat memicu Tumbuhnya nasionalisme pada diri masing-masing, Anda sendiri mungkin memiliki nasionalisme dalam diri Anda tanpa Anda sadari, di mana nasionalisme dapat melandasi kerjasama gotong royong dari diri Anda dengan keliling Anda, di mana sekelompok orang tersebut cenderung memiliki rasa kebersamaan dan setia kawan terhadap kelompoknya. Dalam hal ini, kelompok kecil mungkin dari lingkungan RT, RW. Kota, sekolah, perusahaan Dan tentu saja dalam lingkup besar Kelompok ini adalah bangsa dan negara Patriotisme di sisi lain merupakan sikap rela berkorban Melakukan tindakan lebih berusaha Untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya Dimana dia mengabdikan diri, waktu dan pikirannya Untuk membuat negara dan bangsanya lebih baik untuk lebih memahami tentang patriotisme, saya akan mengajak teman-teman untuk bertemu dengan seorang yang saya katakan fenomenal tadi. Kebetulan, anak muda ini adalah adik dari sahabat saya, sehingga saya sudah mengenal sepak terjang dari anak muda ini sejak kecil. Memang mengagumkan, yang akan kita bahas adalah bagaimana dan apa yang telah dilakukan anak muda ini sehingga bisa mengajarkan patriotisme pada kita Karena bagi saya, apa yang dilakukan oleh anak muda ini Menunjukkan kecintaan yang besar dari dirinya terhadap bangsa dan negara ini Apa yang telah dilakukan anak muda ini memberikan kesadaran bagi kita Bagi saya dan bagi pihak-pihak lain Bahwa tidak hanya cukup memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara Tetapi juga harus mempraktekannya selagi kita bisa Balik Kampung adalah program bakti sosial dari mahasiswa Indonesia di Nanyang Technological University, Singapura. Kami bertujuan untuk berkontribusi kembali terhadap negeri sambil memupuk rasa kepedulian terhadap sesama. Pada tanggal 16 sampai 20 Desember 2019, kami melaksanakan program bakti sosial di Desa Mwit, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bertajuk Balik Kampung, Kolebio. Dalam Balik Kampung 2019, Divisi Kesehatan telah menyelesaikan dua program, yaitu Kegiatan Dokter Kecil dan Pembuatan Sumur. Program ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam mendalami prinsip dasar teknologi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Divisi Pendidikan telah menyelesaikan dua program utama, yaitu pengadaan buku-buku perpustakaan dan kelas inspirasi. Kami termotivasi untuk membuat program ini, dikarenakan akses buku yang tersedia pada perpustakaan sekolah-sekolah di Samui sangat minim. Dari masyarakat umum, tim balik Kampung berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 1139 buku akademik maupun non-akademik untuk enam sekolah di semua jenjang. Dengan adanya program ini, diharapkan membuka cakrawala serta memotivasi pelajar untuk mengejam pendidikan yang lebih tinggi. Terakhir, Panitia Balik Kampung 2019 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu keberlangsungan dan kelancaran program Balik Kampung Kolebeo. Semoga program ini dapat berlanjut dan menginspirasi berbagai pihak untuk terus membangun negeri. Nah, teman-teman, di sini sudah bergabung dengan saya, anak muda yang ingin saya kenalkan kepada Anda semua dan sudah Anda lihat pada cuplikan video bertajuk Balik Kampung. Halo, apa kabar Brian? Baik apa kabar? Ya, masih lagi sibuk kuliah nih di, di sana? Ya, iya lagi sibuk sekarang lagi di semester terakhir. Sekarang di deskripsi sebenarnya Semester terakhir ya di Perkuliahannya di NTU ya Singapura Benar benar, benar. Boleh kita Wawancara sebentar Ryan mengenai kegiatan Yang kamu lakukan di 2019 kemarin Teman-teman ini pengen Tahu motivasi dan Apa sih kegiatan yang kamu lakukan Di sana gitu Karena teman-teman penasaran motiv Apa? dasar alasan dan motivasi kamu melakukan kegiatan itu apa gitu boleh ya boleh boleh sebenarnya kalau untuk masalah motivasi sih uh, apa ya sebenarnya kita tanya pada diri kita sendiri sih kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi gitu jadi uh, saya saat ini sangat, -sangat uh, excited untuk sharing lebih lanjut lagi uh, Semoga bisa memberikan cerita yang menginspirasi, menginspirasi anak muda lainnya Nah teman-teman Anda sudah mendengarkan Brian berkata seperti itu Semoga dapat memberikan dampak positif ke teman-teman yang menyaksikan Sebelum kita lanjut ke video wawancara kita dengan Brian Yang tentunya akan menginspirasi kita semua Dan memberikan dampak positif tentunya Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman subscribe channel ini like jika suka dislike jika perlu dan berikan komentar pendapat dan apapun itu cerita mungkin pengalaman anda di lingkungan sekitar dan di masyarakat sekitar anda yang bertajuk nasionalisme dan patriotisme saya ingin mendengarkan Cerita-cerita inspiratif lain seperti Brian gitu yang mungkin akan memberikan dampak positif dan memotivasi kita semua untuk Mengembangkan meningkatkan nasionalisme dan patriotisme kita kepada masyarakat sekitar Tetap bersama channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya yaitu video wawancara yang tentunya tidak singkat makanya kita akan Posting di video selanjutnya. Tidak mungkin digabung dalam video ini. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.